Jika, pergerakan minyak tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 68,56 sampai 69,29 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dan perhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga minyak kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 66.51 Sebaliknya waspadai jika harga minyak terus bergerak ke atas dan menembus level 69.29 maka ada potensi